Kimpunan Keluarga Kerinci HKK merupakan perkumpulan masyarakat asal Kabupaten Kerinci yang dibentuk untuk tujuan bersama, yakni menjalin silaturahim antar seluruh warga Kerinci yang ada di Jambi, serta turut berpartisipasi membangun bumi sepucuk Jambi, sembilan lurah. Setelah sempat vakum selama enam tahun, kini masyarakat yang tergabung dalam HKK dapat kembali melakukan berbagai aktivitas yang bermanfaat bagi kemajuan pembangunan di Jambi. Melalui musda yang digelar bulan Oktober lalu, terpilihlah Ketua Umum DPP HKK Provinsi Jambi, Ramli Taha SHMH. Ramli Taha terpilih sebagai Ketua Umum HKK setelah mengalahkan dua kandidat lainnya. Pasca musda kemudian disusunlah pengurus Provinsi HKK yang langsung diambil sumpahnya oleh Ketua HKK Provinsi Jambi bahwa saya bahwa saya akan tugas melaksanakan dan tanggung jawab kau saya bahwa saya akan Ketua Umum DPP HKK Provinsi Jambi Ramli Taha mengatakan telah merencanakan berbagai program ke depan, seperti akan membangun gedung serbaguna, membangun masjid serta akan menyediakan lahan pemakaman. Untuk itu, Ramli Taha minta seluruh anggota HKK bersatu untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Tujuan pelantikan ini adalah. ...melaksanakan daripada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta surat keputusan ketua umum. Nah, di samping itu tujuan akhir adalah menyatu semua tokoh elemen masyarakat kerinci ke dalam satu wadah yang namanya HKK. Nah, untuk itu kita juga mengimbau seluruh masyarakat kerinci yang ada di perantauan itu melalui forum HKK. Ini kita tunjukkan persatuan dan kesatuan dan kita harus pokoh dan harus satu untuk mencapai tujuan bersama ya memang HKK sebelum ini sempat enam tahun ya nggak berjalan ya apa nama istilahnya tidak berjalan nah maka dengan HKK kepimpinan saya sekarang ini insya Allah kita akan uh, berjalan sesuai dengan program ADRT pertama diantaranya kita akan menyatu HKK baik secara di provinsi Jambi secara utuh kemudian kita akan menyatu juga Orang-orang uh, Kerinci HKK yang ada di seluruh Asia sehingga nanti akan menjadi HKK nasional. Karena masyarakat Kerinci ini tidak ada yang ada di Jambi, ada beberapa pulau, ada di Sumatera, ada Kalimantan dan Sulawesi bahkan sampai ke luar negeri bahkan ada yang di Amerika. Nah melalui struktur HKK inilah kita akan menjadi dapat uh, menjadi menjalin silaturahmi ya menjalin silaturahmi sehingga kita ini ada rasa kebersamaan kemudian ada rasa kecintaan dan ada rasa tanggung jawab terhadap uh, sesama orang keriji gitu. Ketua HKK Indonesia Haji Basyarudin Taib sangat mengapresiasi kepengurusan HKK baru ini dan berharap seluruh pengurus dan anggota dapat bersatu tidak mudah terpecah belah dan segera menyusun program kerja untuk membuktikan peran HKK bagi pembangunan. Basarudin mengatakan Kerinci memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, hanya saja kelemahannya warga Kerinci sulit untuk bersatu. Dari ladang balik ke kumah, sampai di rumah pukul 1.00. Kami datang dari jauh, hilang letih dan payah. ngimok kayo Jambi, la kompak bersatu. Saya ingin memberikan pesan dari teman-teman semuanya. Yang pertama yang bersyukur terbentuknya HKK Provinsi Jambi ini adalah kami, keluarga besar HKK se-Indonesia yang ada di luar Jambi. Itu doa yang kamu, dan kerinduan kami. HKK indonesia di luar Jambi ini merindukan HKK Jambi adalah orang yang solid, kompak. Tidak ada artinya sama sekali kalau HKK yang hebat itu HKK JS Jakarta. Tidak ada hebatnya kalau HKK yang hebat itu adalah HKK Jawa Barat, karena kalau kami hebat hanya untuk kepentingan kami saja untuk H Jakarta B. Tetapi kalau HKK Jambi hebat, HKK Jambi ini kompak, ini menjadi kekuatan luar biasa, bermanfaat bagi pemerintah kerinci termasuk masyarakat kerinci karena bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat klinji dan pemerintah klinji. ini kami doakan rindukan 6 tahun yang lalu merindukan hak-hak provinsi Jambi ini terwujud. saya merindukan enam tahun yang lalu saya hadir ketika halal bihalal hak-hak Jambi waktu itu saya hadir. saya merindukan 6 tahun dan hari ini. Kita bisa bertemu seperti ini, luar biasa menurut saya anugerah daripada Allah SWT. Pelantikan dan pengambilan sumpah pengurus dan anggota HKK turut dihadiri Wali Kota Sungai Penuh Asafri Jaya Bakri, Bupati Kerinci Adi Rozal, dan Wali Kota Jambi, Sarifasa. Wali Kota Sungai Penuh Asafri Jaya Bakri sangat mendukung kepengurusan HKK Provinsi Jambi. Asafri Jaya Bakri juga berharap HKK Provinsi dapat terus maju dengan berbagai program-program yang bermanfaat, tidak saja bagi warga Kerinci, namun juga seluruh masyarakat Jambi. Saya setuju dan sepaham, mengakui bahwa kelemahan-kelemahan itulah yang masih terasa. Kemampuan relasional-relasional ini terasa masih lemah. Kalau kita hebat, kita apresiasi di perguruan tinggi dan itu sudah berhasil. Artinya human resources guru besar banyak. Tetapi apa yang dikatakan Pak Basyarudin tadi, ketika ingin masuk ke legislatif, ketika ingin berkiprah di eksekutif, nah ini memerlukan style kompak dalam tanah petik yang harus dibuat sedemikian cantik di daerah di mana HKK itu berada. HKK harus mendukung kepala daerah setempat secara tegas dalam program sosialnya. Kalau di kota kita harus memberi dukungan kepada pemerintahan resmi, ya Pak Fasha, itu yang itu yang kita maksudkan. Kalau di kabupaten, tentu Pak Bupati. Nah, ini yang kami harapkan. Kita perlu mengingatkan dari bapak yang tua-tua, ya, kelemahan itu di itu, kemampuan individual barangkali tidak ada yang membantah. Tapi kemampuan relasional, relasi-relasi, human relation untuk pengertian antara maju dan kompak. Kekompakan ini harus diartikan sedemikian dinamis sehingga ketemu antara buku ruas dan bukunya. Sementara Bupati Kerinci Adi Rozal sangat meyakini HKK dapat berkiprah dan memberikan kontribusi bagi pembangunan. Seluruh anggota diminta terus menggali potensi diri serta membangun sinergitas. Stigma orang Kerinci hebat namun tidak dapat bersatu harus bersama-sama ditepis. SDM Profesor Doktor Sampai Sardana, Banyak Tantra, lewintang. Polri begitu juga. Bagus. Kerja keras, yo. Semangat luar biasa. Ulet begitu juga. Integritas. Yang agak lemah sedikit, konektivitas. Sukses untuk sekarang ini di Manobaye. Nanti biarlah profesor-profesor yang menjelaskan. Integritas haplumina Allah, konektivitas haplumina nas Integritas sudah bagus, konektivitas mari kita benahi Lemak di awak, katuju di uang Dicubit diri awak dulu, sakit jangan dicubit uhang lain Pak Gubernur petang sore malam tadi aku telepon beliau Titip salam kepada HKK kalau-kalau Tolong laba satu kita buat kegiatan insyaallah beliau hadir bersama-sama kita seluruhnya Itu pesan beliau Mari kita seminar menampakkan intelektual kita Kecerdasan kita Integritas sudah bagus, konektivitas, konektivitas ini ada kanti sedusun, ada kanti sama sekolah, ada kanti sama WA, ada kanti sama BBM, ada kanti sehobi mancing, ada kanti sehobi berburu, ada kanti sama-sama trail itu terserah, tapi jago perasaan itu baik-baik, Insya Allah kerinci ke depan apa yang disampaikan oleh. Pak JB tadi, insya Allah bisa masuk seluruhnya. Sebab orang Kinci ini pandai masuk, galak -galak, yakin kita itu. Galak -galak. Wali kota Jambi Saripasa mengatakan meski ia bukan orang Kerinci, namun sangat mengenal karakter masyarakat Kerinci karena ia pernah ditugaskan di kabupaten paling barat Provinsi Jambi ini. Karena ia yakin masyarakat Kerinci dapat bersama-sama membangun kota Jambi menjadi kota perdagangan dan jasa yang lebih maju lagi. Penduduk kota Jambi pada saat siang hari itu berjumlah lebih kurang 1,2 juta. Malam hari jumlahnya 800 ribu jiwa. Karena apa? Yang pertama, warga kabupaten berbatasan, Muaro Jambi dan Batanghari, itu biasanya belanja dan juga mungkin mau wisata dan lain sebagainya ke kota Jambi. Dan dikarenakan juga ada bandara di kota Jambi, arus hilir mudik kabupaten melewati kota Jambi. Peluang apa yang bisa ditangkap dengan bonus-bonus kependudukan ini atau yang kita kenal dengan bonus demografi. Peluang di sini adalah peluang berusaha. Berusaha apapun di kota Jambi ini, insya Allah akan mendapatkan hasil yang signifikan. Apalagi usaha-usaha yang katakanlah usaha kuliner dan lain sebagainya. Kalaulah warga kerinci, kerinci. Satu saja bisnisnya Membuka dending batoko sebanyak-banyaknya di kota Jambi ini Insya Allah akan terangkat dan akan bermanfaat Contoh misalnya rumah makan padang di kota Jambi Tetapi rumah makan dending batoko di kota Jambi tidak terlalu banyak Mengapa ini tidak dimunculkan? Karena ini salah satu peluang ekonomi pada kesempatan tersebut juga turut dilaksanakan seminar nasional yang mengusung tema Mempercepat peningkatan daya saing Provinsi Jambi dalam dinamika ekonomi ASEAN dan lokal Seminar nasional ini juga telah diagendakan dilaksanakan rutin setiap enam bulan sekali Seminar nasional akan menghadirkan narasumber dari Dewan Pengurus HKK Provinsi Jambi pasca pelantikan dan pengambilan sumpah dewan pengurus dan anggota HKK Provinsi Jambi, masyarakat sangat menanti kinerja dan program-program kerja yang telah dirumuskan, yakni HKK Bangkit Bergerak Bersama untuk menyukseskan program pembangunan Jambi 2016-2021.